dia ghost paper migoreng indonesia ini kita buka macam ni ya level heat dia lepas tu ini kicap ko oh, kicap kicap ke sauce seasoning sauce seasoning powder ni macam ni sambal dia juga eh untuk daging cendawan pedas ni beruang juga punya level macam tadi sama. cantik lah packaging dia ha. warna biru powder ini sama Creamer. Ah? wow ada creamer. lepas ini garnishing lepas tu ini mani, kari lontong ni pun bukan nama pun lontong ya. air ni punya pedas ni tak tahulah ini paste dia ok spritzes so tinge Sembikai Sauteage so, Anggur punya Diamond punya, tak jumpa lah yang kecil Macam tu, yang baru tu So kita beli jalan besar ni, ok Lontong Ini okay, mie goreng Indonesia Cendawan, daging cendawan pedas okay, Assalamualaikum Ya Allah ya Tuhan Assalamualaikum <laughs> kita dah kita orang dah record dah dua round dah maksud tiga round dah sekali round pertama semua dapat air kita semua dapat air ya Allah seronok eh lepas tu masalah round kedua semua dapat ni tahu tak yang kita orang nak buat hari ni ni ini semua semua dapat ini lepas tu tengok tengok tak terrecord ya Allah dah terseksa dah tak apalah kita mulakanlah dari ah, sekali yeah. apa tadi Tiga ni yang baru ni kari lontong, daging cendawan pedas Dan juga mi goreng Indonesia Tapi macam yang sebelum video sebelum ni Bulan Jun ya kita tiga orang buat lawan makan samyang Kita tak buat macam tu ni kita orang akan main pakai spin wheel Macam ni nampak tak? Tak nampak sudah Tak ada air juga, yang hmm. no, air ni pun nak habis dah Sebab kita, kita, orang, dah kita orang dah start ini. dah dua round Mm. Ada ais, jadi, peach, jadi tak tembuk terus nak buat balik okay. Grape, lemon ilang. dengan tembikai Watermelon okay. So marilah kita mulakan kembali. <laughs> Pedas Bisa. Kita akan guna spin wheel ni untuk tentukan apa yang kita akan makan ataupun minum Tiber Tiber aya makan. Astagfirullah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kasar Alhamdulillah. Aku tak ayamakan ataupun minum. Terus. Mana boleh datang. Aduh, tu Aci ah. Aci, kan dah dapat ganjang Kau, kau lah Aci. Kenapa tak Aci aku menang? Aku pun Aci tak aku along lah. Tolonglah, Aci. Aci dapat. Aku beli goreng Indonesia. Takkan tak Lapa ais, spritzers so ting lemon. Sepanjang aku jelah. Kalau 11 kau makan atau minum, saya pilih minumlah. Nicola, macam orang sebelum. Kalau orang sebelum macam. Oh. Apa jawab tu nak makan juga. Tadi dah shock dah weh. saya lagi. First round kita orang semua minum, first second orang semua makan, tapi itulah. Hai, stres. Ide juga pedagilah diwartuka pedas gila pedas jangan jangan jangan Princess otish clammer ya Allah tak. Aku rasa ai yang kecil ni dia lagi kuat rasa princess ni kuat. Sabar. Oh, pizza so ting. Ada nangka, honeydew, pepper. Oh, watermelon. Ah, betul dah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi Aa, oh, lama kena makan juga. Buat <laughs> pilih nak makan apa? Rasa rasa. Pedas kan? Semua uh, pedas kau ingat tadi. Dah, nak kari lontonglah walaupun aku tak suka lontong. Bagi aku kari lontong. Marilah kita makan. Ha, -ha sikit dah dia. Baik kita yakin saya lemah. Hanya mampu berserah dah. Sebab dah dah spoil aku tadi dah record dah. Hmm. Aku je dapat makan bukan. Ainul Rahimi, kau Tembikai ni rasa macam pewangi kereta. Aku macam kurang pedas sikit So belum sampai Tak selontong Aku dah tak makan lontong Nanti kenyang air Lepas tu dah tak boleh nak masuk dah Ni kira yang lain berapa tadi? Dapat lagi Dapat beli sama <laughs> Apa ni? Makan ke tadi Kalau campur yang betul-betul kelima? lima tersiksa. tu Ni dah hmm. Masih dah apa-apa Sama lagi. Tadi ni <laughs> makan itu, juga Sial lah Tambah uh -uh. hijab Tambah hijab biasa <laughs> Gita ambah hijab <laughs> betul, -betul, -betul. Oh. Hey. Macam mana? Lain Aran dapat krepe? Pritzel, Saatage, Grape Aduh Korang tengoklah aku tu seksi rumah final Macam mana orang, orang lain boleh bismillahirrahmanirrahim? Boleh relax lah makan benda-benda nah. Ya Allah air kosong je lah! Weh aku tadi dapat air kosong Tidak apa? Macam bawang pedas Makan je lah Pau tiga minit baru Selesa lah yang ada kutubu Betul kena hmm. ada Oh kita kutubu kutubu Haa Haa Saya rasa aku lagi Saya rasa lagi aku tambah <laughs> Cuma ni mana lho orang, -orang boleh kurus Aku tak kurus-kurus tengok Makan, makan? <laughs> Kurus tu Subjektif Tiba Makan ke tak makan ke Atas Diri sendiri Eh lambat satu eh Lepas liat-lepas tu Halu, Acik Betul-betul lah Lantai <laughs> aku nak duduk tu lah <laughs> uh, so. Aku lah hmm. hmm. eh, Sabar ke nak record <laughs> Habis lakuk Acik A dapat karir lontok Sabar tu dah keluar perah Tu yang penting Yang ni <laughs> tak apa tu Jangan dah dapat makanan lagi Tak larat dalam buka Air Hmm. Muka cik banyak Okey, yang pedas Eh aku kan Oh, kenapa? Nah, <laughs> grape Sebab <laughs> aku kan tertemikar tak sedap Betul nah. tak nak pilih Inilah rumah dah Dah sakit je Takkan order ni kan Oh, oh, apa ya? yes. oh yes. Makan, tak payah Yes Tak payah makan tu Dua kali dah dia tak payah payah makan Itu Ah, lagi di siksa Bagi kau minum ya. <laughs> ni. Alam dia dah dapat megi Air kosong Eh! Tengok <laughs> <laughs> hmm. eh. aku ah. ni lantap tau <laughs> <Mula>. Dia kena banyak bunga adik Kena cari Ustaz ni kan? Tak hebat adik Dah tempong ayo dah ni. Nyam lo Ni lalu gen <laughs> Toast bag orang lah Ya Allah Nak minum Hari kosong nak ke lah. Ni nak dapat air lagi. Makan. Bodoh. Air. Bodoh. Ai apa? Ai. Ai. Mai kau jop. Si. Udah bila kau mai. Mai dah gitu dapat. Patu kita hendak. Tak payah, tak payah. Yes. Habis aku. Saya makan dulu. Yang bagi dua. Masalahnya tak ada, tak ada la Maggi. Makan sikit. Janganlah goyang. Terbikai. Ayu uh terbikai. -uh. Ayu terbikai satu. Aku terbikai satu. Dapat minum lagi. Aku je lah agar minum kan. Eh. aku Lemon ni tak lah. Bagi aku minum lah. Tak bagi. Habis nanti kita tak, tak agak. Ada tak sedap langsung ke? <laughs> ha? Tak sedap langsung. <laughs> tak ada tak sedap langsung <laughs> tapi tak... So kalau nak beli teh beli yang buah oh, terbesar. Eh. Macam semikan beli beli yang buah terbesar yang lama ni ada sedap Semikan nak busuk. Hmm. Tak hmm. rasa pun ni kreto. Apa rasa? Teh nak busuk. Puani metal <laughs> yang macam jual. Kita ke IY, tak boleh Ada ada. Pemboleh kan tak Tak boleh kutuk rezeki semua oh, ni rezeki. Ada buah oh, dia, dia, dia, dia, dia, dia cakap. Bagi la makan. Alah lapan ni dia dah perap naik. Air lagi. Hai tu. Apa orang sebelum? Acik. Tak ada. lah Kita bukan mula dari pusing. Acik orang alam minum air tembikan caju. Bangci. Minum air. Oi. Buat macam mana ke situ? Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Nak tak kui Ha ha ha ha. Daging. Apa tu Aku pergi. Lagi celawan, tak dapat tuduh oh, keluar. Masih dapat oh, oh, aku si dapat tu tu. Oh, cuba cita atas tu. Ya aku naik. Di ah. mana ibu aku? Kami dia alang makan. Apa benda samalah lagi? Apa? Ni goreng. <laughs> <laughs> kan. Kita eh, alang sungguh. Aku kata kita siap, aku nak shufflelah benda tu jap lagi. Benda tu boleh shuffle. Tak payah banyak. Tak lahat dah makan tu. Entah aku pun hmm. nak mongsa hmm. lagi makan cendawan pedang Jadi aku tak rasa lagi tu Sekejap ya, aku nak ni Shuffle benda ni Dah jemua Tengok dulu <coughs> Macam okay, ni lagi. Lepas tu nanti aku ni dapat lagi Main pie tu pun kau ni kakcik si. Tak payah tak payah Kena manang bunga, bunga <laughs> ni Aku kena manang bunga Banga banyak juga dapat yang tak payah makan minum tiga kali <laughs> dia. Kena makan makan makan makan minum Setiap kali video setiap kali malam Apalah Bos nasi Paper gua paper kan lagi satu post paper okay. Okay. Eh bang nak ni eh Oh ni apa? Backlux <laughs> So lepas ni aku gendum, kena, kena, kena, kena. Ini <tos> <tos> <tos> mm. mm. tuh tak ikhlas kan? Makan tuh batu lah. <tos> tak dapat duit. Aja abang <tos> <tos> <masuk>. round masuk round. Dia ambil topi boy. Tobi, topi, Tobi. Abu, topi. Yes. Tobi, tak nak aku kena kan dia tu tak nak frust nah ada baju binilah dapat ni dua botol air air spray lemon juga ni kau ni cak apa video boleh ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni Ah, kamu tak pernah rasa tu tadi kamu Masaklah saya Aku nak air, air aku dulu tak pernah rasa lagi Kamu lagi tak pernah rasa dua-dua tu Mereka mm -hmm. second round eh. Awak tu tak terikut je Aku pernah rasa Dah sikit tak tak dah aku tak larat nak makan Masak dan? Kau dapat kos paper Tak minum tau Alhamdulillah hmm. ini dapat makan Ni ke? Finally Masak lain? Yang second ni aku rasa aku tak dapat minum air pun Banyak sikit lagi Aku ini. dapat tak minum air tak payah Banyak, banyak sikit dah. lagi Matu cukup lah Nak banyak tu je. Tak, ya, tak ya. Nih, ah. Gaya dulu. <tuh> <kata. tuh> Ni dia masih nampak. apa? Ini, ini sedap, sedap. Tapi pedas. Bau. Hmm. Yang kali. Bagi aku nyan dulu. Tak <tuh> <dia apa makanya? tuh> Adik nak air sekejap. Adik Tak tahulah May. Aku nak jalan dulu. Siapa kemudian? Aycik ah, dah send dia. <laughs> Kali dah apa? Sekarang dah gila. Sekarang ni memang korang. Yeah! yang kau berkat. Lemai! Eh, watermelon. Dapat air tak sedap. Dapat apa ni, Ayyan? Kemudian. Nampak. Air. Air dapat grape. Acik grape. Masa nyawa ni? Eh, basah ni. Si video ni? Air like. lah juga. Biasa video ni? Tu ada cawan air kan? Okay dah. Lah tutup tu lang. Cheers. For the last. Like first time kita dapat air semua tadi ya. But cheese. Mm -mm, sedap. Grip sedap lagi Mesti lem lagi Buat sedap lagi uh -huh. <coughs> Tak masalah ni banyak je no. oh, oh. See you the next video kan. Memang pedas Nama pun ghost paper tapi aku rasa kuah ni kurang sikit lah. Mungkin sebab aku lebih kuah kot Tapi yang ni memang pedas. Kedah gila. Kenapa ni Rasa macam Sapa? Apa? Bau-bau macam mie sedap Haa ah. Mie sedap make goreng ni sedap tu Tapi, six away. Banyak lagi mie tak habis Sebab asyik dapat air dia Bila makan pun makan sikit Mereka dah cakap tadi, Fulfur dah corrupted video Itu dah spoil Tapi memang pedas Macam mana orang boleh makan, relax, hari jojo hidut i like lawa-lawa dah. Harap korang enjoy dengan video kita orang ni. Apa-apa pun jangan lupa untuk subscribe, okey? Subscribe percuma aje. Tolong subscribe. Dah kita orang nah, kat sini. And juga tak apa pun. Tak suruh pun. Ah, <laughs> taklah. Whatever lah. Korang nak suka tengok kat sini. Apa pun jangan lupa tekan like video dia, like, subscribe. Jumpa lagi. Jangan Laki. lupa like, follow dan subscribe. Eh like Follow? Like, follow like, dan subscribe. Maham. Cuba. Kalau Berani, cuba. Cuba try subscribe. Itu gratis guys. Apa Yang kita akan cuba kat sini. This is the first and the last Time kita akan makan ni. Good. Kita beli pun memang lose Pat ni. Hmm. Dan air sotage ni. I prefer this one. Grape. Aku sebelum Minum pun aku dah rasa aku tukar prefer grape sebab Buah-buah ni aku akan minat. dua ni ha. Lemon ni tapi Yang watermelon tu kurang sikit Sebab macam Kian sahaja Jangan lupa subscribe Wabilai tau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh, wabarakatuh. wabarakatuh. wabarakatuh. wabarakatuh.